Hai teman-teman, ih, ada ayam itu, ada induknya, dan ini ada anakannya. Oh ya, ayam ini mari kita kasih makan, teman-teman. Kita kasih makan dengan beras. Oke, kita kasih makan ya. Tuh, ada berapa ya? Anakannya ya, teman-teman. Mari kita hitung. Tiga, 2 tiga, 4 lima tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, adalah anak-anak sepuluh dan satu indukan yang oh, <tuk> kita kasih makan lagi teman-teman dengan oh, beras dan nah, kita coba untuk cekatan oh, yang yeah, makan makanan yang disaran. semoga kenyang ya teman-teman anak-anaknya. Halo guys kita lanjutkan yuk cari permainan atau cari mainan. Oke, teman-teman atau boy-boy and girl. Ah, itu siapa ya? Mari kita deketin. Ini siapa ya? Oh, ternyata ini Robin, teman-teman. Robin lagi ngapain ya di sini ya? Hai Robin. Kamu lagi ngapain Robin? Oh. Nampaknya Robin sedang berjaga, nih, Boy. Pasti kalau ada Robin, ada teman-teman yang lain dong. Oke, okay. Robin, kamu jaga ngapain, Robin? Teman-teman uh, kamu di mana, Robin? Kita cari ya, teman-teman. Kita berjalan, temuin Robin. Robin, aku tinggal dulu ya. Oke, okay, kita berjalan Hah, Itu siapa, teman-teman? Lagi ngapain dia ya? Lagi ngapain? Oh, ini semacam a Thor. A Thor ya teman-teman. Hei Thor, kamu lagi ngapain di sana Thor? Oh, nampaknya dia juga sedang termenung ya teman-teman. Kalau ada Thor, ada Robin, pasti di sini ada teman-temannya yang lain ya. Thor, teman-teman kamu di mana? Oh, kita cari sendiri ya. Tor nggak mau jawab ya, teman-teman. Eh, -teman? uh, di mana ya? Nah, itu siapa ya, teman-teman? Siapa ya? Kita jump ya. Hai, kamu siapa? Oh, ini nampaknya Tor juga, teman-teman. Tapi, ini Tor Mini, teman-teman. Nah, -teman. uh, Tor Mini, ada ya, Tor Mini ya. Oke, kalau ada Tor kecil dan Tor besar di sini ada teman juga ya kita udah cari tiga nih guys lagi nah, yuk kita lanjut oke aku tinggal dulu ya kan Ke... kemana ya ayo jalan-jalan itu siapa yang lagi push up kita deketin ya teman-teman ini sepertinya kelelawar ya tapi siapa yang bisa jawab nah teman-teman betul ini Batman, Batman lagi push up. Wow, enak amat di sini ya. Ada yang jaga di sana, terus ada yang siaga satu di sana. Ada yang nyantai di sini, teman-teman, dan ada yang lagi olahraga. Pastinya di sini <tuh> bagus ya, tapi gak asik dong kalau cuman Batman doang. Batman tapi kok gak ada Kelawarnya atau ada? Itunya ya teman-teman, pasti ada teman yang lain. Kita cari ya di mana ya. Kita cari, nggak oh, ada. di mana ya teman-teman? Kita tanya yuk. Hey Batman, temanmu yang ada sayap di mana? Hah? Nggak tahu. Kamu lagi olahraga buat menangin juara fitness ya. Oh udah aku cari sendiri Kita cari satu persatu ya teman-teman Kita mulai dari pohon sini uh, Biasanya kan Batman terbang ya teman-teman siapa, siapa tahu ada di pohon Ya, Tuh, benar teman-teman Dia lagi ngintai kita Ini ada Batman di atas pohon Wah, Batman kok di atas pohon lagi nintai kita ternyata teman-teman, waduh kita diintai, uh, yuk kita deketin yuk. Waduh Batman, kamu ngapain di situ jatuh Eh, boy, kalau kamu masih kecil jangan kayak Batman ini ya, petakelan hehehe petakelan itu, manjat-manjat pohon loh boy. Batman lagi lihat siapa ya? Oh, kayaknya lihatnya ke bawah. Ayo kita ke bawah coba. Eh uh, mana? Ini atas. Ke bawah lagi. Wah lagi, ke bawah lagi. Loh, ada satu lagi. Ternyata teman-teman. Yes, Batman lagi. Yes, Mutai. Oh ini sepertinya Batman ada dua ya teman-teman. Wow banyak sekali ya. Oh. Batman ternyata aku banyak sekali ya Oh ya teman-teman Sebelum kalian lanjut video ini Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Biar si keren boy Terus tetap update video terbaru-baru Dan jangan lupa like ya teman-teman video ini Hehehe terima kasih Oke kita lanjut teman-teman Kamu lagi ngapain lu Batman? Mas Batman turun Jangan Tinggi-tinggi nanti dimarahin Mama, loh. Ayo turun, nah kita berarti ada berapa permainan ya? Teman-teman, ayo mas Batman turun. Kamu jangan di situ, nanti dimarahin. Ayo turun, oh aku turun juga. Oh, oh, oh. Ternyata Batman nyanyi sepi. teman, -teman? Ah, kasihan makanya Kalau naik jangan tinggi-tinggi, ayo berdiri, oh berdiri dan langsung duduk dia teman-teman nah, kasih paham mas batman lihat sini mas batman biar gantengnya kelihatan teman-teman kamu di rumah jangan kayak mas batman ya jadi superhero tapi dia petekelan nggak baik nanti jatuh sakit dipijit ya teman-teman oke kita turunin lagi mas batmannya satunya ini tengy banget teman-teman ada lima meteran kali ya hehehe oke teman-teman kita kasih pakan dulu mas batman mas batman turun ayo dia terbang teman-teman sus dan dia duduk di sebelah mas batman dan dia mau ngopi katanya hehehe oke teman-teman nampaknya awan mau hujan nih kita nggak boleh hujan-hujanan ya sama Mama ya Oke, kita kumpulkan saja ya Kita kumpulkan Mas Batman tanpa sayap Satu, di sini nah Wah, jembalik hehehe. Jangan gitu ya Kita, Mas Batman, ayo dong Jangan pusat aja Nah, Mas Batman mulai berdiri, teman-teman Eh, uh, oh, Mas Batman capek, kayaknya dia habis pesawat. Nah, uh, Master di sini, teman-teman. Eh, uh, Master besar, Sini dong Oh, dia nggak bisa jalan, teman-teman. Oh, kita ambil ya, satu. taruh sini, Master, kamu harus duduk di sini, di dekat Batman. Oh, ah, nyempel balik dia, teman-teman. Hehehe, yaudah, kita kasih paham. Uh, Mas Thor, Mas Batman 2, Mas Thor mini dan Ma Mas, ba Mas, Mas Batman yang lagi push up di sini dan satu lagi ada Mas Robin sang penjaga. Wah, dia tebar teman-teman. Sepertinya dia habis begadang nih. Yuk kita kasih sini. Nah di sini aja Mas Robin. Mas Robin, jangan tidur dulu. Kita mau foto dulu ya, Mas Robin Nah, kita foto ya Mas Robin, Mas Batman Siap Satu Dua tiga Sudah ya Kita foto Loh, tapi kayaknya ada yang kurang nih Mas Batman pindah sini Biar kelihatan ganteng Nah, hmm, Mas Thor ini Siap ya Lagi Satu Teman, teman kayaknya awan sudah mau hujan nih teman-teman. teman-teman jangan hujan-hujan ya, nanti sakit. Oke teman-teman, sekian dulu dari video si boy Jangan lupa terus nantikan video-video si krenboy ya boy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.